Pudus lagi cintamu, putus lagi it, darling. lagi like kasih Sayangku dengannya, cuma karena rupiah. Lalu engkau berpaling muka, tak mau meratap lagi kejiwa, kejiwa. Tertutup duri bukti Sayangku dengannya Tapi kini Sakit lebih sakit Kecewa karena